Selamat datang di Mata Kuliah Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai Data Definition Language atau disingkat DDL. Di sini, kita akan belajar mengenai cara membuat dan mengatur database, membuat dan mengatur tabel dalam database, dan mengenal tipe data. Yuk, kita sama-sama pelajari. Ya teman-teman, kita ada review dulu mengenai cara untuk create database. Di mana untuk melihat database yang sudah ada di dalam DBMS kita, kita dapat menggunakan sintak show databases diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian apabila ingin membuat database baru, kita dapat menggunakan sintak create database, kemudian mencantumkan nama databasenya lalu akhiri sintak dengan tanda titik koma. Untuk menggunakan database-nya, kita bisa menggunakan sintak use, kemudian panggil nama database-nya, dan akhiri sintak dengan tanda titik koma. Dan apabila kita sudah tidak menggunakan database tersebut, kita dapat menghapus database-nya dengan mengetikan sintak drop database, dan menyebutkan nama database-nya, akhiri sintak dengan tanda titik koma. Yuk kita mulai praktekan sintak-sintaknya. Pertama, kita harus membuka koneksi ke MariaDB dengan mengetikkan MySQL u, kemudian root, lalu tekan tombol enter. Untuk melihat database yang ada di dalam MariaDB, kita tinggal mengetikkan sintak show databases, akhiri dengan tanda titik koma, ini adalah database yang ada di MariaDB kita. Nah, bila kita ingin membuat database baru, sintaksnya adalah create database, kemudian sebutkan namanya. Misalkan database-nya kita mau beri nama perpustakaan. kiri dengan tanda titik koma. Di sini database kita dengan nama perpustakaan sudah tercreate. Untuk menggunakannya, kita perlu mengetikkan sintak use perpustakaan. Dan tulisan ini menandakan bahwa kita sudah ada di database perpustakaan dan dapat menggunakan database ini untuk menciptakan tabel-tabel di dalamnya. Kemudian Apabila database ini sudah tidak digunakan, kita dapat menghapusnya dengan mengetikkan sentah, drop, database, perpustakaan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mentransformasikan IAP diagram ini ke dalam database perpustakaan. Jadi kita akan create kembali database perpustakaan. Dan mentransformasikan ia diagram ini sehingga ada tabel buku dan tabel kategori buku sebagai contoh untuk proses pembuatan tabel di database perpustakaan. Teman-teman, mohon memperhatikan aturan penamaan tabel. Penamaan tabel harus diawali dengan sebuah huruf, jadi tidak bisa diawali dengan angka. Kemudian, panjang karakter. Untuk nama tabel itu antara 1 sampai 30 karakter. Kemudian yang berikutnya, penamaan tabel hanya terdiri dari huruf A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, angka 0 sampai 9, boleh menggunakan karakter underscore, tanda dolar, dan tanda pagar. Namun tidak diperkenankan untuk menggunakan tanda yang lain. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh menduplikasikan nama dari objek lain yang dimiliki oleh database yang sama, artinya pembuatan nama table haruslah unik untuk uh, satu database. Yang terakhir, mohon tidak menggunakan kata kunci yang digunakan oleh DBMS tersebut, misalnya teman-teman membuat nama table dengan kata create atau use atau database sebaiknya dihindari. Setelah teman-teman membuat kembali database dengan nama perpustakaan dan menggunakan sintakus perpustakaan untuk menggunakan database tersebut, kita akan mulai proses untuk membuat tabel di dalam database perpustakaan. Yang pertama, kita akan membuat tabel kategori. Caranya, kita perlu mengetikkan perintah create, kemudian table, table, Sebutkan nama tablenya, yaitu tabel kategori. Lalu berikan tanda kurung buka. Berikan nama kolom yang ingin kita buat di tabel kategori ini, yaitu kode underscore kategori. Dengan tipe data integer. Kemudian... Definisikan primary key untuk kolom kode kategori, karena ada dua atribut, atribut itu menjadi kolom di dalam database, kita berikan tanda koma untuk kolom kedua, yaitu nama kategori. Kemudian, tipe datanya adalah varchar100. Akhirnya dengan tangan turung tutup dan titik koma. Jika kita menekan tombol enter, kita akan mendapatkan hasil bahwa query ini berhasil dibuat. Untuk melihat apakah betul tabel kategori ini sudah dibuat, kita dapat melihat dengan cara mengetikan sintak show table. akhiri dengan tanda titik koma. Di sini kita dapat melihat bahwa di dalam tabel perpustakaan kita punya satu eh, tabel, yaitu tabel kategori. Lalu kita akan melanjutkan dengan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku di mana perintahnya adalah create table, menu buku, kemudian kolom-kolom yang ada di tabel buku itu adalah kode buku, dengan tipe data integer, merupakan primary key, Kemudian untuk kolom yang kedua, yaitu nama buku dengan tipe data varchar, kemudian kolom yang berikutnya karena IR kita satu kategori banyak buku, berarti di tabel buku akan ada foreign key dari kategori, yaitu misalkan saya beri nama kodekat, tipe datanya integer. Untuk mendefinisikan foreign key, kita dapat menuliskan foreign key, lalu menyebutkan nama kolom yang menjadi foreign key yaitu kodekat yang constrain reference ke tabel kategori kolom kode kategori. Jadi pendefinisian forenkey seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kurung tutup dan akhiri dengan tanda titik koma. Apabila kita ingin melihat Tabel-tabel yang ada di database perpustakaan, kita tinggal mengetikkan show table. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel kategori. Kemudian untuk melihat struktur dari kedua tabel ini, kita bisa mengetikkan describe atau DSC buku ini ada kolom kode buku nama buku dan kode cat ini forenki dari tabel buku dengan kategori satu lagi kita akan describe tabel kategori ya strukturnya ini ada kolom kode kategori dan nama kategori. Di sini juga kita lihat bahwa ini key-nya adalah primary key. Nah, ini foreign key. Apabila kita perlu untuk memodifikasi tabel yang sudah kita buat ini, misalnya kita ingin mengganti nama tabelnya, maka kita bisa mengetikkan perintah alter table. Contoh, kita ingin mengubah nama tabel kategori menjadi jenis. Maka kita ketikkan perintah alter table. Nama tabelnya kategori. Kita mau ganti maka ketikan sintak, rename. Tuh nama yang baru, jenis. Kemudian, kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu tekan tombol enter. Maka di sini kita akan melihat bahwa tabel kategori sudah berubah menjadi jenis. Pintahnya pakai show table untuk melihat apakah benar tabel kategori berubah menjadi jenis. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa tabel kategori sudah tidak ada karena namanya sudah diganti menjadi jenis. Kemudian modifikasi lainnya yang bisa dilakukan adalah menambah kolom baru. Misalnya kita mau menambah kolom baru di tabel jenis, nama kolomnya misalnya keterangan. Maka perintah alter table-nya untuk tabel jenis adalah at. Ad. Lalu sebutkan nama kolomnya misalnya keterangan. Kedatanya parchar 100. Akhiri dengan tanda titik koma. Teman-teman akan dapat melihat ketika describe jenis, ada kolom yang baru yaitu kolom keterangan kemudian apabila nama kolomnya ingin diganti kita bisa juga mengganti misalkan kolom keterangan ini diganti menjadi ket maka kita perlu mengetikkan perintah atau table Kemudian nama tabelnya adalah jenis. Kita mau change kolom dengan nama sebelumnya adalah keterangan. Keterangan diganti menjadi tab saja karena tipe datanya saya juga mau ubah menjadi varchar 200 nah, itu dengan tanda titik koma Nah di sini kita dapat melihat bahwa kolom keterangan yang tadinya varchar 100 berubah menjadi varchar 200. Nih saya kecilkan terlebih dahulu layarnya sehingga sintaknya dapat terlihat sempurna. Kalau kita mau lihat lagi, perubahannya, spread penis. Nah, di sini sudah berubah, tadinya namanya keterangan, berubah menjadi ket. Tipe datanya juga, tadinya varchar 100 berubah menjadi farcar 200, karena di sini diubah menjadi farcar 200. Kemudian yang terakhir apabila ternyata kolomnya tidak diperlukan lagi ingin dihapus. Misalnya kolom ini ingin dihapus. Kita tinggal mengetikkan perintah alter table. Nama tablenya jenis. Kemudian kita lakukan drop kolom. Yang mau kita hapus adalah yang. Kolom keterangan, akhiri dengan tanda titik koma, enter, Di sini berarti kalau kita describe, maka kolom keterangannya sudah tidak ada. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk membuat database baru, kemudian membuat table di dalam database tersebut. Dan juga kita sudah mencoba untuk melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel yang sudah berhasil kita buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.